Ini Nissan Grand Livina, tampilannya sangat cantik, lengkap dengan aksesoris dan spoiler. Berikut adalah traffic report Atau kita lihat ya Jalan yang Akan dilalui Ini adalah Jalan dari Patung Kuda di Petra Petra Patung Kuda mungkin di Kalau Teman-teman uh, Yang ada di Surabaya ngerti ya Petra Patung Kuda Nah ini kita akan Melewati HR Muhammad Oke, ini nah kudanya ada di sebelah kanan nah, ada potong kuda di situ oke nah, kita akan melewati jalan HR Muhammad oke sekarang waktu menunjukkan ukur dua siang Biasa, itu mungkin enggak Terlalu rame ya Sekarang jam 2 Oke kita lihat Ini dulu bekas Giant Bekas Giant udah tutup tahu itu lagi dibangun untuk apa Barat, ya, kalau di jalan dahar Muhammad ini, nah, kalau belok-belok sebelah kiri nih, kita bisa lihat uh, ke jalan Darmo Permai, jalan raya Darmo Permai satu, nah, itu. Kalau kiri banyak banget makanan-makanan yang kalian bisa pilih mulai dari pecel sampai Chinese pecel Chinese food Western food Bali juga ada Bigul di sana macam-macam guys nanti next dalam next video uh, Dalam next video nanti saya akan coba sini perjalanan eh, Menuju ke Area Majen Sungkono So far kalau